Halo, gue Babas, hari ini gue mau nganterin mobil ke bengkel jok di daerah Pekayon Namanya Classic One, Luxury Car Leather Seat Nah, gue ini mau makeover interior mobil, biar makin nyaman gitu deh Nah, kenapa gue mau ganti interiornya? Jujur li, anak gue yang pertama ini sebentar lagi mau sekolah So, ya gue mau nyiapin mobilnya supaya lebih proper dan nyaman untuk antar jemput Untuk model joknya gue looking-looking di IG Terus gue cari lokasinya yang gak terlalu jauh dari rumah Dan yang pasti hasilnya juga harus bagus Finally, gue pilih ke Classic One Oh iya, yeah, FYI nih lokasi bengkel jok atau seat maker itu juga bisa dilihat pakai aplikasi MBTECH E-Katalog, kayak yang gue pakai sekarang bisa di download di Play Store atau App Store. Oke, okay, ini gue udah mau sampai di Classic one dan gue udah janjian sama Mas Saiful. Tapi ini sebelumnya gue udah konsultasi dulu model joknya dan udah dibuat ini sama tim klasik. Jadi gue udah tinggal pasang aja hari ini. nah udah sampai di klasik one dan ini kondisi before interiornya ya beginilah kondisinya mulai dari jok door trim sampai juga plafonnya nih udah kumel kotor yang pasti ya enggak nyaman lah <laughs> wah goks sih Overall, gue puas, kerjaannya rapi, dan on time juga. Yang paling surprise sih hasilnya itu cakep banget, ya, karena gue pakai bahan MB Tech Premium Carrera dikombinasi sama MB Tech New Superior. Anak-anak <laughs> seneng, iya jadi ikutan seneng juga sih ngeliatnya. And now, ya, gua mau kasih lihat detail after interiornya. Cek this out!